Halo, selamat datang di teman Curhat. Kamu bareng aku Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, di video kali ini aku bakal ajak kamu untuk cari tahu sebenarnya psikologi itu belajar apa. Oke. Nah, kalau misalnya based on teori, aku lupa sih karena jujur kalau misalnya based on teori psikologi itu beda-beda. Psikologi itu ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C, dan itu bertolak belakang bahkan bertentangan gitu. Kalian boleh research sendiri, tapi dari aku yang belajar waktu kuliah jujur, awalnya pusing. Makanya aku mulai dari definisi kamus aja deh. Untuk mempermudah kita semua belajar lagi tentang psikologi itu belajar apa. Jadi di sini aku mau ngejar tiga definisi yang pertama dari Oxford yang kedua dari Merriam Webster dan yang ketiga dari Cambridge Dictionary Nah di sini sebenarnya kalau aku lihat definisinya kurang lebih sama ya guys ya fitur-fiturnya atau kata-katanya yang dari Oxford di sini ada the scientific study di sini juga ada the science dan ada scientific study juga. Kemudian sini human mind and its function. Merriam-Webster cuma bilang mind doang. Tapi Cambridge Dictionary, the way the human mind works. Disitu those affecting behavior in a given context. Di sini ada behavior dan di sini juga how it influences behavior. Or ini lebihnya ya. Jadi mungkin ini bakal jadi bahasan aku di video lain. Karena untuk person's karakter ini a bit special. Kita bakal bahas lagi gimana proses pembentukan karakter di video selanjutnya. Tapi yang mau jadi highlight aku sekarang adalah di tiga fitur yang memang ada. Pertama adalah science. The science. Gitu kan. Yang kedua adalah... Human mind, human mind works, gitu, sama influence, or how it influence behavior. Jadi, prosesnya adalah dari internal ke eksternal. Gitu, guys. Nah, ngobrolin soal main. Jadi, hmm, pada akhirnya kita bakal bahas dulu main yang mungkin bakal aku share lebih lengkapnya di video. Oke. Okay. Jadi kesimpulannya nih ya, kalau misalnya menurut aku pada akhirnya psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Terus sama proses mental. Yang menyertainya. Jadi misalnya nih. Kalau misalnya dari definisi ini kan. Kita lihatnya human mind. Its function baru ke. Affecting behavior. Dari internal ke eksternal. Nah. Biar aku lebih enak ngejelasinnya. Jadi aku bahas dari eksternal ke internal gitu. Nah, kita ambil contoh misalnya nih, ada orang yang marah. Gitu kan. Perilakunya adalah marah. Perilakunya adalah marah. Nah, orang psikologi bakal cari tahu nih proses mental apa yang terjadi di sini. Terjadi sampai keluar marah Gitu Mungkin nanti dari marahnya ini muncul alasan Dengan kenapanya Terus mungkin objek Dengan apa gitu kan Nanti jadi psikologi ini menggali proses mental apa nih yang terjadi sampai orang bisa marah gitu Terus ada orang nangis misalnya sama proses mental apa yang terjadi di dalam diri orang itu sampai bisa nangis Ini pertanyaan terbesarnya gitu Proses mental apa Oh kita ganti warnanya biar Oh kegedean penghapusnya, sorry Jadi ini pertanyaan yang selalu orang psikologi tanyakan Proses mental apa yang terjadi sampai orang itu punya perilaku seperti itu. Nah, ini ultimate. -nya dari apa yang dipelajari Kalau misalnya kalian belajar psikologi di Proses mental apa yang terjadi Sampai orang itu punya perilaku kayak gitu Ketika ada orang marah Proses mental apa yang terjadi Sampai orang itu marah Nangis Proses mental apa yang terjadi Sampai orang itu nangis Kayak gitu Itu yang dipelajari di psikologi Coba Apa yang kamu pelajari dari video ini